ya Bapak Ibu selamat berjumpa dalam program dalam keseluruhan paketnya namanya pola hidup sehat di dalam pola hidup sehat ada beberapa materi yang akan saya sampaikan seperti olah nafas yang paling banyak nanti ya akan ada mengenai genomic diet akan ada mengenai olahraga stretching akan ada mengenai probiotik dan antioksidan. Sebenarnya untuk kesehatan itu lebih dari hal ini. Tapi kan hal-hal yang lain kebanyakan diajarkan juga oleh dokter, oleh guru yang lain. Jadi kalau tidak diajarkan, bukan berarti tidak penting, tapi saya memilih bagian-bagian yang mungkin di tempat lain belum diajarkan atau Bapak-Ibu belum belajar mengenai hal itu. Nah, hari ini saya mau sampaikan satu poin saja, dan Bapak-Ibu nanti akan mengerti bahwa dalam 12 minggu penyampaian, saya tidak seperti seorang dosen, walaupun saya dosen, saya akan pakai bahasa yang ibu-ibu, mak-mak yang menginginkan umur 70 tahun, 65 tahun, ikut program pun akan mengerti. Jadi saya akan tidak menyampaikan dengan bahasa-bahasa ilmiah, dengan referensinya, jurnalnya, daftar pustakanya, saya mohon maaf untuk hal itu, tapi Bapak-Ibu yang ilmuwan, orang-orang pintar, dengan beberapa keyword yang saya sampaikan misalnya istilah regenerasi sel, genomic diet gitu ya. Lalu Wim Hof. Nah, dengan kata-kata itu masukkan Google di search mau cari jurnal bisa, cari artikel bisa, tapi kadang-kadang nanti saya kasih link-link itu di WA grup. Tapi dalam penyampaian sama sekali tidak ada ceramah, PowerPoint gitu ya, enggak ada ya. Penjelasan begini praktek-praktek praktek-praktek ya. Itu memang metodenya kita workshop. Mungkin satu-satunya PowerPoint yang saya sampaikan hanya dua lembar aja, ya, di hari pertama ini, gitu ya, yaitu saya mau sampaikan mengenai regenerasi sel. Itu pun juga dengan bahasa yang sederhana. Jadi, tujuan dari pola hidup sehat ini apa sih, gitu ya, ya, supaya sehat, atau awet muda, atau sembuh? Ada salah satu kunci yang saya mencoba untuk membuat diagram sederhana, walaupun ini nggak sederhana juga kayaknya ya, tapi udah menurut saya udah cukup sederhana. Dimana untuk sehat atau awet muda, terserah mana yang mau dituju, gitu ya. Atau punya badan langsing, maka terutama pada sehat dan awet muda, yaitu regenerasi sel. Nah, untuk regenerasi sel ini butuh beberapa kondisi ideal, misalnya olahraga. Nanti kita akan bahas sebentar mengenai olahraga yang tepat, jangan sampai misalnya nggak cocok. Lari atau sepeda atau badminton, malah serangan jantung. Tapi cocoknya kalau dia jalan kaki atau berenang, tiap orang punya olahraga tersendiri yang cocok buat dia. Lalu kita akan belajar mengenai deep sleep, karena organ-organ tubuh kita itu ada jam tidurnya. Dan kita harus tidur beraktivitas sesuai dengan jadwal organ tubuh kita, bukan organ tubuh kita yang menyesuaikan dengan jadwal kita. Nanti kita akan belajar juga mengenai untuk regenerasi sel ini butuh, butuh istirahat yang berkualitas ya kalau mau ngetes juga nanti Pak saya mau yakin nih bahwa olah nafas ini membuat saya lebih deep sleep masuk ke Google ketik alat ngetes deep sleep ada yang berupa apps ada yang berupa jam bapak beli lalu bisa diukur gitu ya sebelum olah nafas, hari-hari biasanya deep sleepnya berapa lama setelah itu semuanya bisa terukur pada zaman sekarang ini dengan teknologi ya ini kalau bicara soal deep sleep. Untuk regenerasi sel kita butuh vitamin, mineral dengan kata lain asupan soal gizi sudah banyak mengajarkan, saya akan mengajarkan. Nanti saya akan ajarkan terutama mengenai antioksidan ya dan probiotik. Di mana selain mengajar teorinya, saya lagi nanti saya akan ajari Bapak Ibu praktek bikin jus probiotik, bikin kefir ya supaya murah beli biang sekali seumur hidup kalau namanya kefir ya. Itu nanti minggu-minggu nanti. Untuk regenerasi sel ini juga butuh asam amino yang bagus bukan hanya sekedar protein tapi ya tentu lagi nanti ada yang cocoknya ada yang cocoknya itu protein hewan ada yang cocoknya protein dari herbal atau nabati atau hewani kalau mau lebih dalam lagi bisa bahas mengenai genomic diet tapi misalnya kita nggak bahas sampai di situ, atau sebelum itu, nanti kita akan belajar bagaimana kita membuat whey, asam amino yang whey, yang bikin sendiri. ya Jadi Bapak-Ibu nggak usah beli yang mahal-mahal, kalau punya duit, duitnya sultan, saldonya nggak terbatas, ya silakan beli banyak food-food suplemen yang harganya ampun-ampun gitu ya. Jadi nanti saya akan ajarkan bikin. Jadi saya enggak jualan asam amino, saya enggak jualan nanti oksidan, Saya enggak jualan jus bro, saya enggak jualan probiotik gitu ya. Saya mau mengajari Bapak Ibu hidup sehat yang gratis ya. Kecuali nanti yang kayak assessment mengenai DNA itu enggak bisa gratis. Nah, untuk regenerasi sel ini juga butuh kondisi pH ideal. Yaitu manusia pH ideal darah ya 7,35 sampai 7,5. Ya nanti bapak ibu yang suka ilmu belajaran ya tinggal diguling aja pH ideal manusia gitu ya itu pH darahnya. Tapi nanti kita tesnya pH urin karena itu mengindikasi berbeda betul. Tapi mengindikasi nanti soal pH pH ini saya akan lanjutkan beberapa penjelasan di WA group ya. Nah tapi yang pasti saya hari ini bukan menjelaskan banyak banyak tapi nanti bapak ibu sendiri, Bahkan kalau sekarang sudah punya pH meter sebelum olah nafas ini dites gitu ya. Jadi, Bapak Ibu tahu nih, sebelum olah nafas ini kan baru mulai modul satu nih. Ya, tadi pagi, apalagi kalau pagi pagi udah ngetes gitu ya, memang paling bagus itu pagi hari. Tapi kalau malam ini pun ya enggak apa-apa, tadi udah dites gitu ya, enam tujuh, enam setengah, lima setengah, gitu. Nanti selesai olah nafas jadi berapa? Nah, itu enggak ada lagi pertanyaan, Pak. Memangnya bisa menaikkan? Anda ukur enggak gitu ya? Jadi... Kalau misalnya yang bertanya mau kenapa naik ya gitu, ya saya bisa jelasin atau bapak ibu bisa cari di Google sendiri kenapa olah nafas menaikkan pH dan sebagainya. Ya Google itu penuh dengan informasi. Ya saya akan jelaskan juga, tapi saya tidak mau waktunya habis untuk menjelaskan teori. Kita praktek praktek praktek, tetap nanti ada penjelasan itu di dalam WA group. Ya, jadi tapi yang pasti regenerasi sel ini semua orang mengalami. Kalau nggak ya kita menua lalu mati. Ya menua dengan cepat. Nah. Kalau PH-nya ideal, maka regenerasi sel juga terjadi lebih bagus. Dan juga sebenarnya untuk regenerasi sel itu gulanya harus gula ideal seperti yang tidak sakit diabetes, ya, yaitu puasa 70, habis makan 150 maksimum bangun tidur 70 sampai 110, score di bawah 100. Nah kalau yang diabetes gimana? Kayak saya pelajaran 12 modul ini nanti membuat Bapak Ibu yang diabetes bisa mudah-mudahan ya kita nggak berani jamin, tapi mudah-mudahan. Kalau saya bisa lepas obat, kenapa bapak ibu enggak? Gitu ya. Jadi juga saya diabetes karena ibu saya diabetes. Gigi saya pada copot, gula saya 300-400, gitu ya. Sekarang bisa bangun tidur sekitar 100-110. pun saya makan sayur, makan buah, makan kacang-kacangan. Tidak harus diet keto yang enggak boleh makan sayur, lah antioksidannya dari mana? Enggak boleh makan bumbu, lah antioksidannya dari mana? Gitu ya. Saya tidak mengajarkan cara-cara ekstrim yang ada efek samping, gitu ya. Jadi tapi lewat modul yang lengkap. Oke, saya lanjutkan lagi masih soal regenerasi sel. Regenerasi sel juga butuh pH ideal. Nah juga sebenarnya ada hubungannya sama hati, karena hati itu mempengaruhi hidup. Bahkan hati itu sumber kehidupan. Maka nanti ada sesi olah nafas sambil namanya inner healing. Karena orang itu kalau hatinya sehat, badannya sehat mungkin saya minta maaf ya sama yang punya punya peribahasa min sana dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat kok saya pikir kebalik ya dalam jiwa yang sehat tubuhnya sehat orang hatinya hatinya tentrem ten ya tentrem itu apa bahasa Indonesia -nya. hatinya damai sejahtera nggak pernah cemburu nggak mikir yang macam-macem makan enak tidur pulas lihat punya orang seperti itu bangun tidur suruh kencing lalu tes ph nya dia atas tujuh loh Orangnya gelisah melulu, mau melulu, cemburu melulu, gitu ya. Dikit-dikit curiga, dikit-dikit marah. Coba suruh kencing kalau dia mau, tambah marah Pak Jarod. <laughs> Cek PH-nya. Nah, jadi eh, ketika hati gitu ya, hati gembira gitu ya, badan itu sehat. Mohon maaf saya gak pakai ilustrasi yang agak jelenah gak gitu ya. Apa apa, apa Pak Jarod buktinya hati gembira itu badannya sehat. Mohon maaf nih ya. Bapak Ibu tahu nggak orang gila? Orang gila itu memang jiwanya gila, tapi kan dia gembira ya, ketawa terus, ketawa aja terus kerjaannya gitu ya. Itu makan makanan yang dibuang sama restoran ya Kakak mencret pakai celara, pakai baju basah celana baju, tidur di ember toko, ya yang nggak masuk angin. Padahal mereka nggak minum tola angin loh. Ya, Ada mereka itu nggak masuk angin gitu makan makanan yang udah dibuang di tanah nggak mencret. gitu kenapa orang gila sehat-sehat karena ketawa terus makanya <laughs> ya, orang gila sehat-sehat karena ketawa pelulu gitu hatinya yang ya, tapi oh, tapi jiwanya gila gitu ya tapi kan nggak menceret masuk angin gitu ya atau mati aja gitu kan nah, tapi maksud saya gini maksud saya itu hati itu mempengaruhi kehidupan ya hati itu mempengaruhi kesehatan. Kalau mau nanti deh, nanti kita ada sesi membahas mengenai hati, ya. Nanti saya akan kasih buku rekomendasinya, misalnya dokter Dokter Yen yang menulis antara hubungan antara perasaan dengan alkali atau pH tubuh. Ada teorinya dari dokter juga, ya. Nanti saya akan buku saya ada hilang, saya mau beli lagi. Paling nggak nunjukin halamannya di mana buku antara perasaan. Ya, dengan PH tubuh. Nah, itu kenapa nanti ketika kita bicara regenerasi sel, kita akan sampai pada modul inner healing. Nah, ini sekaligus menjelajahi kurikulum kita 12 minggu itu sekitar apa. Nah, satu, satu slide lagi ya, di dalam pendahuluan. Pak, Bapak ngajari regenerasi sel, awet muda. Apa buktinya? Oke, buktinya nih ya. Tahun lalu, awal tahun 2001, saya lahir tahun tiga, jadi awal 2021, jadi awal 2021, Ya. Usia saya 46 tahun. tahun lalu usia saya 45 tahun, Oktober tahun lalu. Minggu kemarin saya tes, tapi saya belum upload nih karena kemarin saya tidak foto tapi video ya dan itu videonya kan ada di uh, Instagram saya ya. Hasil tesnya saya close up itu saya upload itu usia saya tetap 45. Jadi tahun bertambah Tahun lalu usia saya 45, tahun ini saya 45. Tapi saya lahir 59 tahun yang lalu, bahkan ini berapa bulan lagi nanti ya saya saya 60 tahun. Jadi kayaknya mantep ya, berani ya ngajar awet muda gitu ya. <lambat> Pak Jar tak kira masih 50 gitu ya, namun 60 nih gitu. Kalau ada yang bilang saya dikira 45. Nah, kalau 45 betul tuh ya. Usia biologis namanya usia metabolik. Bapak Ibu juga bisa tes seperti ini ya kalau mau tahu bahwa Uh, sekarang ini tes dulu gitu ya, siapa tahu dalam 12 minggu bapak ibu bertambah muda. Gara-gara ikut pelajaran Pak Jarod nih bertambah muda nih gitu, karena selnya Tapi biasanya bukan 12 minggu ya, dua bulan atau empat bulan 6 bulan nanti, karena banyak hal yang harus dilakukan pr, -PR nya Karena nanti untuk, untuk usia lebih muda ini terus ramah terutama akan dipengaruhi sama yang di sini nih ya visceral fat. Nah visceral fat saya awal tahun lalu delapan. Lalu tahun lalu akhir masih delapan, nah sekarang saya sudah tujuh, ya. Tapi umur tetap enggak turun karena lemak saya secara total naik. Jadi ada beberapa indikator untuk menentukan nanti usia dan ini yang menghitung bukan dokter pakai rumus ya, pakai alat. Bapak Ibu bisa pergi ke alat-alat biasanya malah tempat ngejim ya, lalu klinik-klinik kecantikan gitu ya, di rumah sakit ada juga. Saya pernah juga ada di counternya Calbee Pharma itu gitu ada tes usia biologis atau usia metabolik bapak Ibu coba tes aja nanti ya. Saya umur 59 hasilnya 45. Biasanya nih ya, biasanya ya. Saya pernah ajak anak saya gitu maksudnya umurnya 25 gitu. Wah, Anda 29, kok tambah tua sih. Katanya perutnya gendut. <laughs> Jadi kebanyakan orang itu kebanyakan kalau dites itu usianya tambah tua. Pernah ada orang jualan food suplemen gitu datang ke rumah saya gitu ya, lalu ngetes. <laughs> Yang jual malah kaget. Pak, biasanya orang itu tambah tua, Pak. Jadi saya tinggal bilang, makanya minum ini, makan ini nah, Kok Bapak lebih muda? Ya sudah, kalau gitu kamu jangan jualan ya. Kamu belajar sama saya. Pasti tak ajari tak ajari pola hidup sehat. Nah, jadi saya berharap nanti Bapak Ibu ya, bukan hanya sehat, harapan saya nanti Bapak Ibu juga bisa punya usia metabolik seperti saya gitu ya. Sekarang istri saya juga sudah lebih muda daripada usianya ya dulu sempat sih sama gitu ya eh, makin muda makin muda. Jadi ini adalah nanti menjadi indikator diantaranya bahwa terjadi regenerasi sel yang cukup bagus dalam tubuh kita bahkan ketika diukur pun gitu ya. Ternyata usia kita bertambah muda ya makanya kalau regenerasi sel itu nanti bisa ada kesembuhan misalnya, doh saya nggak usah tambah muda, nggak apa-apa. yang penting saya ini kan ada insomnia saya saraf terjepit, pak saya diabetes, pak saya ada sakit ini, pak leher saya kaku, pak, udah ada saya sakit pak, udah saya nggak berani menjanjikan karena ini bukan obat ya, tapi ini pola hidup. tapi teori sederhananya adalah ketika terjadi regenerasi sel, di mana terjadi regenerasi sel atau pemulihan sel-sel. Ya, di mana ada masalah di situ, selnya diperbaharui. pankreas yang sakit, pankreas, yang sakit, pankreas pankreasnya regenerasi sel yang sakit, ginjal, ginjalnya regenerasi sel. Gitu ya, maka nanti tentunya kita harapkan, kita berdoa. Ada yang berdoa, melangkah lebih jauh lagi? Saya yakin, beriman, sembuh. gitu ya Nah itu namanya keyakinan kalau obat kan pasti ya, sakit kepala, minum ini hilang sakitnya gitu ya, tapi tentunya bukan hilang ya. Simptomnya yang hilang gejalanya hilang, pengaruh obatnya turun, kabur lagi. Nah, kalau regenerasi sel, sembuh paripurna istilahnya ya, nggak kabur-kabur karena emang selnya yang diperbaharui bukan sakit rasa sakitnya yang ditekan. Nah, ini yang saya harapkan, bapak ibu akan alami lewat regenerasi sel. Selebihnya mengenai teori-teori regenerasi sel, hubungannya pH, hubungannya saturasi, hubungannya oksigen, hubungannya antioksidan, jelajahi Google atau kalau sabar ya pelan-pelan kita bahas dikit-dikit ya. Yang penting praktisnya itu loh ya. Yang penting itu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Ini sebagai pendahuluan